Pengamat paparkan enam tahapan, jebakan Cina dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, coba selengkapnya kawannya. Ini ada selengkapnya di sini. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung belakangan ini kembali mendapat sorotan. Pasalnya pemerintah berencana menambah utang ke Cina sebesar 8,63 triliun untuk membiayainya. Ex-sekretaris badan usaha milik negara atau BUMN Muhammad Sa'ididuk menyebut, proyek ini memang, memang menurutnya sudah tak layak. Sudah bisa dikatakan bahwa proyek ini tidak layak, pasti proyek tidak layak, dan kita memang sudah menyatakan tidak layak dan tidak layak ungkapnya dikutip dari kanal Youtube Manusia Merdeka atau MSD yang tayang pada hari Rabu 22 Februari 2023 Hal itu kata dia terindikasi dari pemerintah yang telah turun tangan mengurusi KCJB ini Jadi berbagai cara untuk menyiksa rakyat demi suksesnya proyek ini Ini proyek jebakan, proyek jebakan Cina sekarang jebakan itu sudah jadi, jelasnya. Perlu dipertanyakan kenapa mengutang ke Cina Itu kan pertanyaannya. Kalau proyek ini layak, proyeknya sendiri dong yang pinjam. nggak perlu pemerintah terlibat lanjut didu. Ia menjelaskan jebakan dimaksud dilakukan dengan enam tahap. Pertama, memberi tawaran pengerjaan proyek lebih murah dari Jepang. Setelah, Indonesia, setelah itu Indonesia memberikan proyek KBCB ke China ya, Ketiga, China meminta jaminan pemerintah Indonesia Belakangan keempat harga dinaikkan berkali-kali Lalu akhirnya pemerintah mendanai dengan APBN lewat PMN Saat ini kata dia, keenam, keenam pemerintah minta utang ke China dengan jumlah fantastis Pemerintah dulu meminta China menjadi pemilik saham mayoritas, tapi tidak mau. Itu menunjukkan dua hal. Satu, bahwa memang proyek ini tidak layak. Dua, China memang hanya mencari pelaksanaan keuntungan dari proyek, terangnya. Diketahui pemerintah berencana menambah pembiayaan KCJBC nilai 8,63 triliun rupiah Jumlah yang fantastik itu disebut akan didapatkan melalui utang luar negeri ke Cina. Sebelumnya proyek ini telah disorot karena janji pemerintah yang mulanya tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan diingkari. Tidak hanya itu, APBN digunakan tapi tidak cukup, malah ditambah lagi dengan utang luar negeri yang tak sedikit. Nah itu informasi kawannya terkait masalah Uh, Cina ya eh, Untuk kereta Cepat Jakarta Bandung KCJB Ya memang kita sudah ketahui bahwa dulu ya, Yang membuat uh, KCB ini dulu Pertama adalah Jepang Dengan teknologi yang sudah mantap Ya kan Nah Tapi kenapa Indonesia lari ke Cina Inilah yang juga membuat Jepang Ya pasti sedih lah ya karena Sudah pasti mengeluarkan biaya Katanya biar lebih murah Nah ternyata Bukan lebih murah Malah jauh lebih mahal daripada oh, Proyek Jepang Kemudian ngutang lagi ke luar negeri Nah ini yang jadi masalah kawan ya. Sampai kapan ini selesai Nah tentunya kalau oh, Kita kereta cepat Nah Ya memang bagus ya kereta cepat ini, tapi kalau semua serba ngutang, serba ngutangnya siapa pun bisa kalau cuma ngutang. Nah makanya saya selalu memberikan masukan bagaimana cara melibatkan rakyat sebagai investor dalam membangun infrastruktur Indonesia, membangun ekonomi Indonesia. Nah itu kawan, kebaikan videonya.